Assalamualaikum, bantasan saya lebih tertarik. Ayah, ayah masuk, Ayam masuk, ayah masuk, ayah ya Allah masuk, ayah masuk, ayah Ya Allah, Ya ayah Allah, Ya Rab Ya ayah masuk, ayah masuk, ayah masuk, ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak ya, Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala Merbahaya bahaya bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bazar Ramadan Bazar Ramadan Kita kemarin habis live ya guys ya Live streaming Kalau teman-teman belum nonton Silahkan tonton dulu Nah di live streaming itu Saya di Solo itu ada beberapa Tenan-tenan Atau bisa dikatakan orang pedagang kaki kaki lima lah seperti itu di pinggir jalan dan seperti itulah guys ya bazar ramadan ataupun bisa dikatakan pasar takjil yang ada di Solo seperti itu guys tapi ada juga istilahnya yang terkonsep itu ada juga tapi itu biasa kayak kayak udah tradisi pasar takjil yang ada di Solo di kota Solo itu seperti itu jadi memang di pinggir jalan itu orang banyak penjualan pedagang kaki lima seperti itu guys ya semakin malam semakin banyak ada juga di area UMS di sini Bang Re dulu sudah Buat videonya Jadi buat teman-teman semua Silahkan tonton di videonya Bang Re Bazar Ramadan yang ada di Solo Seperti itu Nanti kita akan coba juga Mungkin saya sempatkan untuk live streaming lagi ya Teman-teman sekalian Di UMS itu Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana istilahnya Kondisi di sini Ataupun keadaan di sini ketika mau menjelang buka puasa ya Terutamanya di pasar takjil ya guys ya Suasananya gimana teman-teman Biar tahu gitu. Nah, langsung saja di sini kita akan melihat guys ya. Bazar Ramadan di Syah Alam. Di section 17 ya. Tak besar tapi meriah. Oke, okay, ini dari FH Channel. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe FH hey, Channel. Assalamualaikum semua. Selamat selamat selamat ini. Kita berada di Bazar Seksen 17 Syah Alam. Oh, bestnya. Di oh. sini ada mie goreng. Bidun goreng. Meki goreng. Awal-awal sudah ditunjukkan seperti ini, ya. Ini kesukaan saya, ini guys, ya, kayak gini, kayak gini itu enak, guys. Ya, asli enak banget, Masih goreng. rasanya itu sudah ada di lidah Dimarahi, gitu. oh, ini juga nih, Mimi yang ini, guys, ya. Kalau, kalau makaroni, saya nggak begitu suka, tapi yang mie ini, guys, mie ini, ya Allah, ini enak banget, guys. Kopi kurma ko saya tuh nih, ceko, nah, lima, setengah, tiga Oke Oke Oke. Okay. Roti kan biasa aja. Kenapa I, kenapa biasa aja? Biasa aja. Nah, nanti kita tanya. Nah. Hai. Assalamualaikum Bang. Oh, Morhan, Roti Boom. Bom. Oh, ini roti boom. Ke boom. Boom. apa Bang? Sudah sudah guys. Para kok Ini roti roti boom sama roti Mariam mu beda enggak sih? Kayaknya bentuknya sama, cuman mungkin Manis sama asin ya Ini kayak apa ya guys ya Iya kayaknya gitu ah, hmm. Roti canai kayak Roti kanai, canai ya donannya Pasta Oh menarik Oh sedap nih Oke okay, yang mana goreng. nak Fried pasta Boleh datang Humble Food Company Nanti kita pusing balik ya eh. Oke okay. Oke okay, Ada lauk Untuk ikan celi Oh Nasi Marisan lele guys Oke ada lauk Untuk ikan celi ini nasi, nasi bawang campur lah, ni. Okey, aku nak tanya, Hang. Ha? Dah nampak tau apa dia? Ayam kan? Okey, banyak-banyak ayam. Ayam apa yang suka sama jenis? <laughs> ayam terkambar. Kan? Ayam... Ayam kunyi. Ayam kunyi. <laughs> apa tu? Okey. <coughs> House of popia. Ini tu ada kreps. <coughs> Oh sedang Dan, nih daging, daging, daging, daging, gorengan guys ya uh, ayam goreng, uta uta, sate. Wah mantap sisi. ini guys. Semua singgih. Semua singgih, boleh campur campur. Oh satu oh, nice. ringgit semuanya tiga ribu lima ratus guys ya. Try. Hampir sama sih harganya dengan di sini ya satu ringgit satu ringgit gitu. Makanya kemarin saya pas live streaming sebenarnya kalau cross ya cross ataupun nominal satu ringgit itu kalau kita crosskan ke Indonesia itu tiga ribu lima ratus guys ya. Ah, sedangkan di sini itu kalau jajanan kayak gitu itu 3,000 rupiah saja Tidak 3,500 sih 3,000 rupiah Tapi tergantung juga kalau istilahnya Di tempat-tempat agak besar gitu Pasti dia 5,000 guys 5,000 itu setengah ringgit lah Lepas Ramadan Akak nih dia buka dekat section 13 Dengan setiap alam hari Minggu Ada ah. orang Dekam, okay. banggakanlah. Okay. Dekam, okay, banggakan. Baik. Baik, berapa? 23. 23 eh? Haa. Ah. Baik. Eh, lebih, lebih. Betul tak? 23 je. Haa, 23 ringgit eh? Haa. Yang lebih tu nanti orang datang. Oh, ok, kasih. Boleh? Uh, Terima kasih. Baik. Sama. Thank you. Selamat maju jaya. Thank you. Thank, you, thank, you. thank you. Assalamualaikum bang. Oh, Sipang menarik oh, air. Terhaga. Wow pasta Assalamualaikum. Ah ini kurang. Safi apa ni? Nama dia? Safi. Oh ini was. Ni apa dia bang? Carbonara. Spaghetti. Spaghetti. Assalamualaikum. Pantasan saya lebih tertarik. Ayam. Oh, oh kerutuk ayam. Ayam masak kicap. Ayam perkecik. Ya pakeci. Allah, Mokno. sedapnya. Satu set berapa bang? Ini apa? Bang, satu lah bang. Tak Abang tu suruh rasa ni. Yang ni bagi orang akok je boleh? Sampai habis 100 ni. Boleh? Sampai habis 100 tu. Okey, Kak, terima kasih. Oh. Selamat, selamat worker. Assalamualaikum waka. bang. Ni gerai raibina. Eh, tapi ada lain lah. Lemon, lychee, soda, strawberry. Jom. Jom macam sedap. Cucu udang popia goreng tu set rm ringgit rm biji ringgit digusin. Oh ada apa tu? Wih, musik, musik musik ya. Bo, goreng kat sini. Ya Allah, kan. ya Allah, mana Allah, mana Allah, mana Allah ya kan Rab, ya Rab, <laughs> ya Allah harap bersabar. Satu satu udang, ini <laughs> coba. Nice. Guys ini enak ini banget guys ini asli. Bakwan udang Sapi ya. The saya kena tunggu, nah, turn, kena, langsung. kena tunggu turn So yang mana nampak video ni Nak rasa cucuk udang Apa main cepat uh -huh. Abang puasa Boleh tak kalau saya nak request sikit Saya nampak macam menarik lah So saya beli tadi 2 set Tak siap lagi Saya bagi abang ni 200 Habis kan balance saya ni Habis kan bagi orang boleh Ah. untuk cucu udang eh? Okey, boleh, study bang kita bagi orang rasa kali ini, cucu udang bang ah. okay. sedap sangat tu kayaknya ok kak, saya dah bayar dekat bos dah eh? terima kasih ok bang, terima kasih botak apa. Apa, apa bang? Ay, yang ada, yang ada. macam mana ah. kira dia ni, satu satu enam ringgit ok bang, pusing lu bang iya di sana itu lebih ke ini ya guys, lebih ke nyetok gitu ya kalau martabak. Sedangkan kalau di sini itu kalau martabak gede kayak gitu, itu kalau ada orang pesan baru dibuatkan. Ambil video sikit bang, boleh ya? Boleh, boleh. boleh, boleh. Dia <laughs> kira macam mana bang? Dia kira macam mana ini harga? Duros guys, enak banget ini. Kuah boleh pilih kan macam mana ini? Oh, kuah apa? Apa kan? Kuah. Ini istri saya, saya itu suka banget sama curos ini guys. Enak banget, asli enak banget, asli. Wah kita <gabar> panggil, kuah kan. Gimana <gabar> ya? Enak okay. pokoknya lah. Ini budak-budak suka kan? Hmm, betul. Okay. Betul, budak-budak suka. Saya Lalu pun saya suka. Satu set. satu set lagi? Lama dah abang melalui uh, kau? Perlu curos ini baru lagi lah. <tuh> Nama abang? Azrul. <tuh> <tuh> Hah? Azrul. Azrul. Azrul, okey. Udah Ah, boleh. Dia pakai tepung apa ni kak? Tepung bandung. Apa oh ni kak? RM12. <tip> eh, tak apa? Untuk akak kak? Baik ni. Untuk akak dengan abang ni. Ada orang datang. Abang ah, nak nak beli bagi juma ya. Cukup cukupkan 100 tu. Belah boleh. Boleh eh? Bang, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Banyak. Baik. Roti station. Apa, apa ni kak? Kebab. Roti station tu roti apa kak? Kebab. <tip> ha? Kebab. Okey, kita ada kambing. Kita ada daging, ni ayam. Ayam. Ayam. Kenapa sih kan si bikin healer guys? Ya Allah, enak banget asli. Oke, okay, Kak. Oke, okay, Bang. Nanti kita pusing balik Baik lagi. Assalamualaikum. Enggak masalah. Oh, kuning-kuningan, oranye, oranye. Ni apa benda, Bang? Cari baca banner rojak. Iya, rojak. apa ni? Oh, rojak Singapura. Rojak Singapura. Rojak Singapura. Dia kira macam mana tu rojak Singapura harga? Macam mana tu, guys? Oh, ikut bergantung kepada apa yang kita ambil kah? Haa, okay, yang mesti ini. Okey bang, jalan dulu. Selamat maju jaya. Abi. Assalamualaikum. Ah, oh, tak kenal dengan FX Channel eh. Harusnya ka. udah kenal Tapi itu. Tapi video bis. sikit boleh Kak eh? Senyum sikit Kak, senyum. Ini uh, <laughs> FX Channel? Haa, ah, tahu dia. Betul, betul, betul. betul. <laughs> kita ya? lah. Yeah? Uh. Bapa, berapa kira ni? RM4 satu? Uh. Tak, abang belanja. Ha uh, tak apa kak. Akak abang bulan, di bulan puasa ni kita bagi akak. Ada sandal. Ha mak saya pun kena bagi sandal. Ya. Akak Apa nak kamera sikit kak? Faham dia, <tid> <tak> <tid> tahu dia. Okey sama. 1 uh, RM saya nak 2 kak. Akak nama siapa? Hey Lily. Lin. Oh tu nama oh, Lin, Lin Laling Catering. Ya. Yeah. Laling sampai Laling? Ah <tid> uh, nama famous kat Facebook lah. Okey. Okay. Uh. Okay. Apa nama siapa? Maklam. Makmai. Alam. Alam. So, akak makan tu, makan baik Dua, empat dengan akak tu dua belas ringgit lah. Haa, ni kak. Dua belas ringgit. Banyak ni. Yeah. <laughs> eh, tak apa, kak, kak, kak. banyak-banyak eh, ni. Ni untuk orang. Akak bagi, kak. Cukup okay. kan tu. Okey. Itu so, maksudnya dalam seratus ni kita akan bagi lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih, kak. Kita Acik. Baik. Sama-sama, kak. Mak aku kenal tu. Itu yang mak, abang aku kenal. kenal mak nama siapa? Malia. Okay, Acik. Okay, Acik. Lambai sikit, Acik. Oh, strong. Noise. Baik, Assalamualaikum. Faham dia. Assalamualaikum, Bang. Beriani apa ni, Bang? Bebas cukai. Oh, bebas, bebas cukai. Bebas cukai. Okey. Beriani, bebas cukai. Ini ayam apa, Bang? Ayam merah. Itu? Oh, sedapnya. Saya tu? Guys, Makanan-makanan kayak gini ni saya suka banget. Tapi ya, Buat teman-teman semua, santan itu sangat berbahaya sekali ya guys ya, untuk uh, kesehatan kita sebenarnya. Jadi jarang-jaranglah jangan sering-sering makan santan ya guys ya. Ayol, ayol. Tapi semoga sehat-sehat aja ya guys ya. Tapi enak banget ini asli. Satu Oke bang, apa. Kita pusing dulu jalan eh Oke, Apa ini? Ambil video sikit bang eh. Okay. Tapi kena senyum sikitlah. <laughs> Okey, berapa ni bang satu? Berapa <laughs> macam lah. ni harga dia? Dikira jadilah bang. Hai. <laughs> <laughs> Okey, berapa ni guys? Jadi ya, kita dia <cuk> <yang>, fikir <cuk> yang besar, macam RM13 so, okay. untuk satu set lah. Wah, oh, murahnya. Last kita bagi tiga token. Kalau katanya yang, yang kumpul ni yang RM20 ni kita bagi yang kami yang last lah Teruskan. dengan 5 biji beball. Kain okay, <cuk> nak dua set. Boleh. Hello, hello. Ah, test live dua. Ha. Uh. Lama siapa bang? Nama saya. Ha. Ah, ya, nama saya Api Api? Ah, Api. Yang ni? Ya, Fais. Fais. Fais. baik. Faiz. Tak Baik, boleh. Alanlah amang dah buat kat amang ni dulu. Saya nak tolong bayarkan kat abang ni dulu. Boleh? Boleh, oh, oh, bang. Okey. Okey. Ya, kita pergi guys. Oh, macam itu. Oh, setaknya, guys. Oh, mana? Ah, huh. ini dimakan sama nasi angat-angat enak bang. Iya. Okey, terima. ya kasih. Baik, terima kasih oh. bang. Oke, okay, berapa tadi bang dengan ngabang tadi? Oh, okay. 5.3 5.3 tiga. Lima cukup ah? Bihai. Yang lebih abang pelanja yang belakang-belakang abang. Cukup, eh? Boleh, bagi. Cukup kan? Okey boleh bang. Boleh. boleh, boleh. Aha, terima kasih. Okay. Baik. Okay, Waalaikumsalam. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PC kita, kita nak mencari ayam lah. Sebab semalam kita tak, tak beli ayam. Kan? Lepas ini kita nak beli ayam. Jom. Beli air, air, air. Ayam. Uh, tepung pelita. Tepung pelita ni ha. Ah, baik singgah, baik Ah, Haa, baik singgah abang. Macam ni? Baik singgah, baik singgah, baik singgah. Baik singgah, baik singgah. Oh kakak oh, nak shake Ini kalau bagi awal bahaya bang Tak apa bang jangan review lah. ah Noh basih bahaya <laughs> Jadi ni kak coconut shake tu enak bang asli Main-main. dah mai dah kira dia macam ni bang Satu orang RM Satu RM Kita ada strawberry, mango, coconut shake, jagung Nama abang siapa? Akif, Bang. Ha? Akif, Akif. Ni, Baki. abang lagi seorang ni? Boy, ha, ya, ya, ya. Boy, Bang. Boy. Boy. Eh. Hey. Hey, Wei, kata bagi satu, bagi dua ni. Ada. Boleh macam? Ya. sebab abang dua orang ni tiba-tiba bagi saya kan. Ada permintaan siapa ni? Ada. Ha? Okay. Boleh. Abang yang buat takut. Ha? Tak sini dah. Abang orang pertama panggil kami main dah bagi keju. Mana boleh? Ha. Saya dah pusing ni. Apa orang apa? Abang. Ha? Ke kedai. Abang Gina eh, betul eh? Abang ni Gina lah. Saya tak kira. Abang rugi hari ni. Abang Ogie ni. Anak bang. Ha? Babang Gina ni 100 ni tolong habiskan untuk bagi orang free. Panggil orang free. Saya jerit-jerit. Ai ai ai. Abang Abang cakap B eh 100.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 Ah uh, daging satu. Apa nak bersabak kan ayam dengan daging. Saya jual bersabak. Ini ayam, ayam je. Belum lagi. Ini ayam mutabak ayam dah ada Mutabak ayam. Mutabak ayam mutabak daging satu. Mutabak... Okay. Saya belanja abang. Yeah. Betul. Oh, apa belakang kanan ah. Okey, telah dibayar. Oh. Awak dia baba. Baik. Okay. Baik, sama. Ayam satu dah lagi satu. Bagi kat akak ni dulu dah bah. main ni yang tengah buatlah apa. Oh, macam sedap guys ya. Betul dia best lah. Aku nak sebut mutabak ayam daging? Ni boleh okay, ah? banyak ke? Ha? Saya banyak. Kan banyak. Okey, ada restoran. Yeah. Baik Akan sama. Satu satu ya. Baik bang. Okey bang, ni pun sama. Ya. Yeah. Baik. Ada apa tu? Lagi mesti anak ni. Okey. Akak selalu -si. beri sini. Yuh, Larry, okay, beli sini? Ha. Okey, hari-hari beli. Comment cak apa dia? Ha, rasa macam mana? Compare dengan ayam lain, ni terbaik. Oh. Aku bawa kat mak Oh, mantap. Okay, mantap. Akak ni komen jujur hari ah. ni. Eh, okay, terima kasih. Tambah, tambah, tambah. Tak payah ya. Baik, sama. Ini sama, ya. Oh. Baik, sama. Okey, berapa tadi semua? Ah, 4 ringgit dia jual eh. Murah. Baik, tengok. Ya. Betul tak? Betul tak tu? Betir tak tu? eh terbagi status ah yang beliin tuh abang belanja yang lain oke okay, boleh boleh okay, makasih saya beli mutabak <laughs> saya beli ayam sekali lebih lagi ayam mutaba <laughs> <laughs> okay, assalamualaikum oke okay. hi dah satu ramai ya guys lumayan ramai loh ini asli banyak juga orang yang datang <gul -gul. itu bukan banyak nih mau tega apa kok memang ada orang datang Pak, hari ini kita nak cuba ejas ngabang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai apa dia bang? Air kreatif, air teh ais, lagi kicau lemon pudina. Oh, murah-murah murah di gerenggit tukar di gerengkos ya. Ya, jadi kicau. Eh, jangan kicau lah. Kita beli ais. Oh, kicau awal. Kita kita. Baru dapat sudah sore ini udah tinggal guys. Satu je bang? Satu je? Hmm Abang ada niat satu benda? Ya Allah Kenal Bang saya ada niat satu benda Abang kenal eh. Saya nak tengok sikit abang tunjuk kat saya tu Abang tak subscribe lagi ni oh, Abang tak, oh, tak, oh, tak, oh, tak Kenal tapi subscribe. tak subscribe. Abang subscribe Subscribe lah Abang dah subscribe lah kita paksa abang ni subscribe <laughs> Okay ada rezeki tu abang Okay Okay Semoga okay. ya okay. Okay. okay Baik abang Abang kita pelanja Uh, abang niat belanja saya kan. <laughs> saya ada benda nak minta abang. Ah. Uh, ada 100 kat sini. Abang lalu abang panggil orang bagi free. Habis kat 100 okay. ni. Terima kasih banyak abang. Dari Baik. apa? SS Channel dan Yayasan Mafirah. Yayasan Mafirah. Terima kasih bang. abang boleh panggil orang bagi yang percuma. Alright. Terima banyak abang. <laughs> Rici bang eh. Baik bang, murah rezeki. Masih, bagi, bang. Ya, sama Amin. selamat maju jaya. Terima kasih bang. Okey. Okay, so Wan dah saya Wan Satu je saya risau ni Masuk kereta nanti saya risau air ni takde Habis Astaga Astaga, Astaga. Astaga. <laughs> Okay Ampah semua Yang mana berdekatan Boleh datang Bazaar Section tu. Ha, datang Mew -mew guys, datang Yang mana yang kami tak sempat beli Ampah tolong li. Boleh betul kan takkan kita gitu je beli semua berat dah ni Aa, tunjuk sikit kan ada ada sakit ah penat nak oh, buat hanya orang nak belanjalah tolong tolong belanja like komen, share okay? betul parus guys harus sebab tu orang like komen, dan share saya takut fx video ni terkubur je <laughs> betul eh betul <laughs> Oke, okay. kita doa yang terbaik, doa yang ini. terbaik, eh? ya. Yeah. Amin, Wakab, amin. Kita bersama Ya, yeah, betul. Selamat berbuka, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi Abang Wan dan juga Abang Fahmi ya guys ya. Dan semoga mereka berdua ini diberikan apa ya guys ya, kebahagiaan selalu ya di dunia dan juga akhirat ya. Karena orang-orang baik seperti ini sangat-sangat langka ya guys ya. Sangat-sangat langka orang baik itu. Jadi buat teman-teman semua Mari kita doakan agar supaya FS channel ini lebih berkembang lagi ya Dengan support teman-teman semua Mungkin kadang-kadang gini kayak tadi juga kejadian gitu Kenal dengan FS channel tapi nggak subscribe guys ya Dengan subscribe itu teman-teman membantu dan juga menyokong gitu kan Nah seperti itu Jadi Kenal, ya nonton nggak apa-apa sih, nonton-nonton aja nggak apa-apa. Banyakin nonton juga nggak apa-apa, tapi setidaknya kita subscribe gitu, guys. Sama kayak di channel Cak Mujib ini, yang banyak nonton itu belum subscribe gitu loh. Coba di-subscribe dong, guys, ya. Ada juga istilahnya fitur join ataupun bergabung. Nah, teman-teman bisa gabung juga di situ untuk membantu kita istilahnya dalam kebaikan-kebaikan. Banyak di situ ada paket-paket tertentu yang teman-teman ketika istilahnya apa namanya ya, bergabung di situ, maka kami juga akan menyalurkan dan donasi daripada teman-teman sekalian untuk orang-orang yang memerlukan dan juga untuk pendidikan seperti itu untuk ustaz-ustaz dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Oke okay guys, itu saja video kali ini dan asli bikin ngiler ya guys ya. Dan dan yang kasihan adalah ketika banyak pedagang seperti itu Dan ada satu yang sepi ataupun gak ada orang sama sekali itu sangat-sangat kasihan banget guys ya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yang sangat indah Jadi buat teman-teman semua yang peniaga ya kan Jangan berputus asa ya Ingat, kalau sepi baca salawat, kalau sepi baca Al Quran, baca baca baca dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataalla, sehingga dalam sepi dalam berniaga itu kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wataalla. Allah Subhanahu Wataalla suka dengan orang-orang yang istilahnya macam kita nampak tu macam kita diabaikan macam tu, tapi Ketika kita nampak macam tu dan kita melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, istilahnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Nak kan? nak kasih sayang Allah kan maka daripada itu apapun pekerjaan kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, subscribe FS channel dan juga Cak Mujib guys ya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.